apa nggak zolim namanya pak di zaman kita sekarang udah jelas-jelas orang melakukan korupsi triliunan ya kan wah polisi bling satan nggak bisa nemuin tuh orang gitu sebaliknya giliran ada ulama ustad amar ma'unai mungkar ya kan wah itu bilangan menit cop langsung dibungkus gitu. apa nggak zolim namanya orang justru menyampaikan kebenaran gampang deh ditangkap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh poin ketiga nabi menggambarkan bahwa ini adalah era penuh fitnah seperti sepotong malam yang gelap gulita ini hadisnya badiru bil a'mali fitanan muslim bersegeralah kalian beramal sebelum datangnya fitanan fitanan itu bentuk jamak dari ujian fitnah fitnah itu satu ujian kalau fitanan banyak ujian sekaligus jadi nabi sudah peringatkan kalau era banyak ujian sekaligus berdatangan maka dunia ini laksana malam yang gelap gulita tentu pengertian gelapnya bukan gelap harfiah gelap beneran tetapi gelap simbolis jadi kita hidup ada pagi ada siang ada sore matahari masih bersinar cuma kita dikepung sama nilai-nilai gelap nilai gelap itu apa misalnya kekufuran, kemusyrikan kemunafikan, kebohongan ya kemungkaran, kemaksiatan kezoliman ya itu mengepung kita Setuju, bapak Bapak. Atau ada yang mau bilang, wah oh, ustaz salah. Di mana-mana keadilan sekarang yang sedang tegak. Di mana-mana makruf. -mana ma Sampai di atas ada makruf. Gitu, ya? Di mana-mana ada, apa namanya? Ketaatan. Gitu. ya kalau bentuk pendapat saya, kalau ada yang berpikiran begitu, sebaiknya berbuduk Mungkin tadi bangun mau sholat subuh, gak pakai budu, masih belekan, langsung sholat. Akibatnya gak bisa ngebedain, yang benar sama yang salah gak bisa membeda antara kezoliman dengan keadilan apa nggak zolim namanya pak di zaman kita sekarang udah jelas-jelas orang melakukan korupsi triliunan ya kan wah polisi bling satan nggak bisa nemuin tuh orang gitu padahal dicarinya udah sejak kapan sejak kapan dicari dia Hah? <laughs> sejak covid kali ya <laughs> dicari nggak ketemu-ketemu sebaliknya giliran ada ulama ustad amur ma'unai mungkar ya kan Wah, wow, itu bilangan menit, cep langsung dibungkus gitu. Apa gak zolim namanya? Orang justru menyampaikan kebenaran gampang deh, di, ditangkap. Tapi sebaliknya orang yang sudah jelas-jelas merugikan masyarakat luas ya. Harta masyarakat ramai dia tilep gitu, diembat nah dia gitu kan? Nah, tapi dia boro-boro kesenggol ya kan? Ketemu aja Kakak gitu. Padahal yakin tahu di mana dia. Nah ini kan kezoliman. Termasuk kezaliman sekumpulan orang tinggal di satu desa yang aman, yang nyaman, ya kan? Hijau desanya. Tiba-tiba didatangin aparat dalam jumlah banyak. Dibilang apa? Kuduk pigi dari sini. Gak boleh ada di sini. Kenapa? Karena ada perusahaan yang mengambil alih lahannya apa enggak zolim itu namanya kalau itu namanya enggak zolim saya enggak ngerti yang zolim kayak gimana kalau gitu kalau yang kayak gitu dibilang adil saya enggak ngerti yang adil itu sebenarnya kayak gimana ya jadi ini semua kan menjadi tayangan harian kita kan sekarang ini kan makanya kalau kita enggak memiliki kesabaran dan istiqomah Pak, percayalah, lama-lama kita jadi ketularan kita jadi ketularan orang yang menyatakan zolim itu adil orang yang mengatakan hak itu batil Orang yang mengatakan munafik itu jujur, ya. Nah, makanya pentingnya kita saling tawasau, pak. Tawasau bil hakik, tawasau, tawasau bil sober, marhama, supaya hati nurani kita ini terpelihara, pak. Dan termasuk doa yang nggak pernah berhenti boleh kita baca adalah doa Allahumma arinal hak haqqa khakon warzuk natsibah, Wa arinal ya Allah tunjukkan pada kami yang benar itu benar dan beri kami rezeki untuk bisa ngikut sama yang benar itu tunjukkan pada kami yang batil-batil itu batil dan beri kami rezeki untuk bisa barok menjauh dari yang yang batil itu karena hari ini Pak enggak sedikit orang tahu yang hak waktu yang mana tapi enggak punya rezeki untuk berpihak pada yang hak enggak sedikit orang tahu yang batil itu yang mana tapi enggak sedikit orang yang udah tahu batil masih aja dia ikutin. kenapa karena mungkin waktu baca doanya nggak lengkap Allah alhaqqaqaqan hakohakon, al-batila batilan dia nggak enggak menyebut yang bagian keduanya beri rizki bisa wala loyal berpihak pada Al-haq dan beri rizki untuk bisa barok berlepas diri menjauh dari yang yang batil ya kita nggak cukup Pak sekedar tahu yang benar tuh yang mana Tahu yang batil tuh mana? Tapi harus ada sikap yang muncul selanjutnya. Ya. Baik, nah ini semua tiga-tiganya sudah kita bicarakan. Sekarang kita masuk ke poin keempat. Poin keempat, zaman ini adalah era di mana fenomena gejala riddah merebak di tengah kaum muslimin. Siapa yang tahu riddah artinya apa? Nah, kemurtadan. Ya, riddah itu artinya kemurtadan. Yeah. dalilnya apa dalilnya hadis tadi tapi kelanjutannya ini dalilnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda badiru bil amali fitnan kakecaililil muslim yusbihur rojulumukminan wayumsi kafiron wayumsi mukminan wayusbihukafiron segeralah kalian beramal sebelum datangnya banyak fitnah seperti malam yang gelap gulita di pagi hari seseorang masih dalam keadaan mukmin beriman, lalu menjadi kafir di sore harinya. Atau di sore hari seseorang masih dalam keadaan mukmin beriman, lalu menjadi kafir di pagi harinya. Jadi jelas-jelas Nabi mengatakan, jika era penuh fitnah datang, dunia menjadi laksana malam yang gelap gulita, fenomena yang muncul di tengah umat ini adalah fenomena pagi beriman sore kafir. Sore beriman pagi kafir jelas-jelas Nabi menggunakan kata-kata pagi beriman, sore kafir sore beriman, pagi kafir Nabi tidak menggunakan kata-kata pagi beramal soleh, sore beramal jahat sore beramal soleh, pagi beramal jahat bukan itu kalimatnya sebab ingat seorang muslim melakukan amal yang buruk amal yang jahat tidak boleh langsung kita tuduh kafir ya kan? boleh tidak? misalnya kita lihat nih ada orang datang ke masjid ya kan? Tiba-tiba dia nyolong sendal gitu. Apa boleh kita langsung bilang dia kafir? Enggak boleh, ya. karena tidak semua dosa otomatis menyebabkan orang kafir tidak semua. Karenanya, era sekarang ini sedemikian masif dan destruktifnya badai fitnah yang melanda, sehingga ancaman bagi umat Islam bukan hanya terjerumus ke dalam dosa-dosa kecil bahkan bukan dosa-dosa besar melainkan dosa nawakidul iman pembatal iman inilah puncak kegelapan babak keempat tersebut jadi puncak kegelapan kita sekarang ini pak bermunculannya orang-orang yang mengaku muslim tapi dengan ringannya terlibat dalam jenis dosa yang disebut para ulama dengan dosa nawakidul iman pembatal iman perlu contoh dosa pembatal iman, perlu contoh nggak? berani siap Hah? apa? namanya ilmu ya enggak? Ya kan? dengar aja, benar sisanya punya kunyah saya kasih dua contoh dosa yang membatalkan iman seseorang yang mengaku muslim pertama Seorang mengaku Muslim dengan mudahnya, dengan ringannya mengeluarkan kata-kata Semua agama sama, semua agama baik, semua agama benar Kalimat seperti ini termasuk kalimat yang dinilai para ulama sebagai kalimat nawakidul iman Pembatal keimanan Ada enggak orang zaman sekarang ngomong kalimat seperti itu? Inna lillahi wa inna Saya nanyanya ada apa enggak? Anda jawabnya banyak. Gitu. Bilang ada aja udah panik kita. Ini bilangnya banyak lagi. Iya kan? Jadi kalimat seperti ini, Pak, ini bukan kalimat yang Anda boleh anggap ringan. Makanya siapapun mengucap kalimat seperti ini, kalau dia enggak taubat dari kalimat ini, ya kan, dari dosa terlibat dalam kalimat ini, maka sejak dia ngucapin kalimat itu dia sholat, kagak ada nilainya di sisi Allah dia sedekah, kagak ada nilainya di sisi Allah nggak diterima dia berbuat baik sama orang tuanya nggak ngepek di mata Allah ala. kenapa? karena dia telah terlibat ucapan yang kelasnya, kelas membatalkan iman Ustaz kok tega banget sih masa orang ngomong gitu aja, batal imannya Ustadz ekstrim nih, radikal nih ya kan? bener, saya ekstrim radikal, jika tidak pakai dalil, makanya tolong dalilnya dicatat pertama dalilnya Ali Imran 19 Allah berfirman Inna islam. agama yang Allah ridhai di sisinya hanyalah Islam ya, Ali Imron ayat 19 catat masa sih seorang muslim baca Quran, ketemu ayat ini, okelah okay dia nggak ngerti bahasa Arab, tapi kan ada terjemahannya, dia baca tuh, sesungguhnya agama yang Allah Ridha'i di sisinya hanyalah Islam, masa dia baca begitu, lalu dia punya pendapat yang beda sama Allah, oh enggak gitu lah, semua agama baik, semua agama sama, tergantung orangnya, tetangga kanan rumah saya, Nasrani, tiap masak ngirim rumah baik betul tetangga kiri muslim jenggotan segini anggota partai Islam ortor alah lah agama baik-baik aja semua tergantung orangnya nah gitu pernah nggak dengar orang ngomong begitu pernah enggak kan? jangan-jangan termasuk pernah ngomong begitu jadi gak bisa pak Allah mengatakan yang Allah Ridha'i cuma satu Islam terus kita berpendapat beda nekat namanya emang lebih cerdas dari Allah lebih bijaksana dari Allah padahal Allah menyatakan dirinya itu dalam berbagai ayat Al-Hakim ya? Al-Hakim yang maha bijaksana Allah tidak mungkin berfirman gak bijaksana itu gak mungkin pasti mengandung kebijaksanaan itu contoh dalil pertama dalil kedua silakan dicatat lagi surat Ali Imran juga ayat 85 bunyinya bagaimana? dan barang siapa mencari selain Islam sebagai agama sekali-kali nggak akan diterima olehnya darinya oleh Allah Ta'ala dan dia di akhirat bakal termasuk orangnya merugi jelas enggak kalimat itu berarti yang Allah terima agama apa saja masih nggak puas satu lagi ayat al-hijr ayat 2 al-hijr itu surat ke-15 ayat 2 law kanu nanti di akhirat sering kali itu orang-orang kafir berandai-andai sewaktu di dunia mereka jadi muslim artinya mereka senang apa nyesel tuh? Hah? Mereka menyesal ternyata salah pilih. Kalau mau aman di akhirat nanti pilihlah Islam, bukan yang lain. Sebab itu jaminan dari Allah, Allah yang berfirman. Dan itu ada kata lan di situ. Wa may islami, dinan lan minhu. Lan itu artinya, bukan sekedar tidak Pak, bukan tidak akan diterima darinya, bukan. Tetapi tidak sampai kapanpun, tidak. Kalau kata orang Betawi, tanah abang, ya kan, monyet, nggak bakal diterima tuh, agama. Yang diterima cuman Islam. Makanya saya mau ngetes nih jamaah Masjid Al-Kasihin. Kalau ada orang bilang Islam agama paling benar itu benar salah? Nah, uh, salah. Uh. Salah, Pak. Karena apa salah? Salahnya di mana? Apa? Cuma nggak paling benar ya. Paling benar. Uh -uh, betul. Jadi kalimat Islam agama paling benar itu salah enggak ada anda temukan di ayat di hadis Allah Rasul bilang Islam agama paling benar enggak yang ada Allah bilang Islam itu dinulhaq agama yang benar ya kalau anda bilang Islam agama paling benar berarti agama lain juga benar tapi kurang benar Allah nggak pernah bilang begitu Silakan catat ayatnya At-Taubah 33 Wal ladzi arsala rasulahu bil huda waddinil walau karihal musyrikuun Dialah Allah yang mengutus Rasulnya Nabi Muhammad SAW dengan membawa petunjuk Al-Huda Al-Quran dan dinil hak agama yang benar Al-Islam untuk dimenangkan atas segenap agama lainnya sekalipun kaum musyrikin tidak menyukainya ya jadi Allah bilang Islam agama paling benar pak agama yang benar? apa bedanya? kalau anda mengatakan Islam agama yang benar berarti anda menyatakan agama lain apa? batil ini harus duduk pak dalam pemahaman dan keyakinan kita jangan anda bilang Islam agama yang agama yang benar tapi juga bilang agama lain juga benar nggak bisa pak harus duduk ini makanya Allah tidak menggunakan kata-kata Islam agama paling benar tidak Allah bilang Islam agama yang yang benar untuk menyatakan bahwa di balik Islam ini kagak ada yang benar jelas jelas saudara-saudara sambil tolong diingat ini bukan berarti Anda boleh jalan di tengah umat manusia yang aneka ragam agama dan keyakinan membusungkan dada ndak boleh kenapa karena yang Allah bilang benar enggak ada tandingannya itu Islamnya Pak kita ini bukan Islam kita ini muslim muslim tuh penganut agama yang namanya muslim itu manusia yang namanya manusia kadang-kadang bisa benar kadang-kadang bisa salah tapi islam sebagai agama udah mantep kagak ada cacatnya, gak ada celaknya gak ada kekurangannya, gak ada kesalahannya makanya termasuk mereka-mereka yang batal imannya adalah yang mengatakan islam agama yang tidak sempurna pernah dengar ada orang ngomong begitu sekarang-sekarang ini? Huh? pernah? nah orang seperti ini pak dan dia mengucapkannya dengan penuh keyakinan batal imannya pak kalau dia tidak taubat dari kalimat itu sebelum dia wafat semua kebaikan yang dikerjakan tidak ada nilainya di sisi Allah bisa ada nilainya lagi tapi syaratnya apa? taubat jangan dia ulangi lagi kalau perlu dia umumkan Lewat wall Facebooknya, lewat status WA-nya, ya kan? Tanggal sekian di tempat anu, saya pernah ngucapin bahwa Islam agama yang tidak sempurna. Sekarang saya nyatakan taubat. Mohon maaf, siapapun yang hadir waktu itu mendengarkan, tolong dihapus dari ingatannya. Jangan disebarluaskan lah, apalagi disebarluaskan atas nama saya, karena apa itu jadi dosa jariah. Ngerti ya? Nah, itu contoh pertama. Jadi contoh pertama kalimat mengucapkan kalimat semua agama baik, semua agama sama, semua agama benar ini termasuk membatalkan keimanan seseorang dan ini akarnya akarnya dari faham apa, ideologi apa, faham pluralisme yang sekarang memang sedang gencar-gencarnya disebarluaskan oleh musuh-musuh Allah oleh kaum kafir Yahudi Nasrani yang mimpin dunia sekarang ini. Mereka sengaja menyebarluaskan ajaran pluralism. Ya. Kadang-kadang namanya dirubah Pak. Kadang-kadang disebutnya 6 Agama 6 itu singkatan. New Age Movement. Agama New Age. Agama yang nantinya nggak peduli gitu. Ente mau beda agama sama siapapun kita sama aja semua. Gitu Nanti lama-kelamaan, ya kan, bisa bareng tuh ibadahnya bareng. Gitu. Ya. Anda tahu dulu, Nabi waktu di Mekah, dalam keadaan masih sedikit jumlah pengikutnya, masih teraniaya, masih terzalimi sama musyrikin kelot yang ada di Mekah, ya kan? Karena Nabi nggak kunjung berhenti berdakwah, gigih aja dia terus berdakwah, ngajakin orang taubat dari syirik masuk ke tauhid. Nah, gram ini penguasa-penguasa musyrikin Quraisy akhirnya diajak negosiasi. Ya, Muhammad, ini kita jadi ribut terus nih karena kamu ngajarin sesuatu yang bertentangan dengan ajaran nenek moyang kita. Gimana kalau kita bikin kesepakatan? Apa tuh kesepakatannya? Kita, orang-orang musyrik Quraisy, ngikut menyembah Tuhan kamu, wahai Muhammad, dengan cara kamu selama satu tahun. Tapi tahun depan, gantian. Kamu dengan pengikut-pengikutmu, ngikutin agama kami, menyembah berhala-berhala. Eh? Nabi dikasih tawaran seperti itu, agak ini juga, agak, wah, ini boleh juga, rekonsiliasi. Ja, gitu. Tapi Allah tegas, nurunin ayat, surah, kul, ya kafirun la a'budu, ma'caw, Katakan wahai Muhammad sama mereka yang nawarin tawaran itu. Hai hey, orang-orang kafir. Aku tidak menghamba kepada apa yang kalian hamba. Dan seterusnya anda tahulah surat Al-Kafirun kan. Yang ujung akhirnya. Lakum dinukum waliyadin. Jadi gak ada ceritanya tuh. Orang mengaku muslim. Terus dalam rangka menunjukkan damai semua-semua orang lain. Ibadahnya gabung-gabung gitu. nggak ada ceritanya. Gak ada ceritanya. Akhirnya masjid jadi tempat nongkrongnya orang Nasrani, gereja di tempat nongkrongnya orang Muslim, yang bener aja. Gitu. Nah jadi saudara rahimakumullah itu contoh pertama faham pluralisme ya. Nah contoh kedua perbuatan atau ucapan yang bisa membatalkan iman adalah istehzau din mengolok-olok agama. Ya, jadi mengolok-olok agama itu termasuk dosa yang kelasnya bukan dosa kecil, bukan dosa besar tapi dosa yang membatalkan iman hati-hati ya. dosa seperti ini disebut dalam surat at taubah 65-66 ya sebagai qadkafartum ba'da imanikum sungguh kalian sudah kafir setelah tadinya kalian beriman dan siapa yang melakukan tindakan olok-olok ini biasanya al-munafiq orang-orang munafik ya. makanya hati-hati kita ini sekarang hidup di era di mana orang gampang sekali mengolok-olok agama jangan mau terlibat ya sama sekali termasuk anda lagi di pesawat atau lagi di airport ya nungguin pesawat mau take off eh lagi di apa namanya tuh terminal nungguin ada TV nyala pas lagi programnya apa stand up comedy nah terus pas pelawatnya ke sana kemari, gurau sana kemari, tiba-tiba mulai masuk nyerempet-nyerempet agama nah dia udah mulai olok-olok agama ya kan sebaiknya anda segera tinggalkan tempat itu jangan duduk situ lagi syukur-syukur anda cari remote controlnya matiin biar orang lain juga berdosa kenapa? karena ikut tertawa mendengarkan gurauan orang yang mengolok-olok agama Allah sesungguhnya dosanya sama-sama ya yang, yang bergurau itu ikut batal juga imannya dan terutama pengertian mengolok-olok agama itu adalah mengolok-olok Allah Ta'ala mengolok-olok Rasul, mengolok-olok dinul Islam tiga ini pak ini gak ada cerita pak, kita boleh izinkan ya, tiga pihak ini diolok-olok, nggak boleh ya, kita harus punya ketersinggungan, seandainya hal tersebut terjadi ya. nah jadi saudara kurahimu kumullah Hari ini orang mengolok-olok agama ada atau tidak? Lagi-lagi jawabannya bukan ada, banyak. Ya. Dan sudah dilaporin belum? Oh, udah udah dilaporin. Ditangkap nggak? Kagak. <laughs> kamu ketahuan, ya? Dengan tidak ditangkap berarti kamu ketahuan karena pada hakikatnya orang baik nggak suka mau orang yang jahat yang suka mau orang jahat orang yang seperti apa juga? jahat, jahat juga nggak bakal ditangkep orang yang suka mengolok-olok agama nggak ditangkep karena yang mestinya nangkep suka mengolok-olok agama juga gitu paham ya? al-arwah hujunudun mujannadah kata nabi ruh manusia diciptakan kayak prajurit berbaris Fama wa Mana yang saling kenal, saling sesuai, saling cocok akan dipertemukan. Mana yang saling mengingkari, enggak cocok akan dipisahkan otomatis. Itu makanya, kalau Anda ingin punya kenalan-kenalan sahabat-sahabat, ya teman-teman yang soleh, jadilah orang yang soleh. Pasti Anda dipertemukan dengan orang yang soleh juga. Memangnya Anda pikir penjudi? Kalau ditanya judi itu haram apa halal dia jawabnya apa? Hah, dia jawabnya apa? Haram, dia akan bilang haram, judi itu haram. Dia tahu judi itu haram. Tapi begitu anda ajak dia tinggalkan judi, kenapa? Apa yang paling menghalangi dia untuk meninggalkan judi? Dia takut kehilangan teman. pak. Luang temannya penjudi semua. berarti Ngerti? begitu dia tinggalkan judi dia nyatakan haram dan ini harus saya tinggalkan begitu dia tinggalkan otomatis teman-temannya nggak mau lagi berteman sama dia luang dia nggak mau nggak bisa diajak berjudi ya kan makanya dia gak mau padahal dia nggak sadar begitu dia putuskan taubatan nasuhah ninggalin tuh judi nanti Allah pertemukan dia dengan teman-teman baru sesama muhajir sesama orang-orang yang udah hijrah juga ngerti makanya banyak tuh orang-orang yang apa namanya biasanya kerjanya di lembaga kantor-kantor berase riba ya kan ketika dia udah tobat ya kan dia ketemu sama teman-teman yang juga ex Riba gitu itu pasti kenapa ya karena memang begitulah tabiatnya manusia diciptakan sama Allah berpasang-pasangan ya apalagi suami istri atau ibatu li toibin wa toibuna li toibat perempuan yang baik hanya untuk laki-laki yang baik, laki-laki yang baik, untuk perempuan yang baik. Tapi sebaliknya, al lil-Khobisin, perempuan keji, pantasnya buat laki-laki keji. Laki-laki keji, pantasnya buat perempuannya Keji, makanya kalau Anda ribut sama istri Anda, sebelum Anda omelin dia, ngaca dulu. Ya kan, ngaca dulu. Kenapa dia jadi begitu ya, bini gue gitu. Jangan-jangan gue kagak beres nih. Karena gak mungkin bini gua gak beres kalau gue beres, gitu. Tapi juga sebaliknya, Bu, ibu ngeliat suami gak beres, gitu kan? Langsung ngomel aja, nanti dulu ngaca dulu, <tuk> ya kan? Ngapain dia bisa begitu ya? Jangan, -jangan gua kagak beres, ngelayanin dia, gitu, ngedampingin dia. Sehingga dia jadi gak beres. Nah, jadi apalagi dalam masyarakat, Pak, dalam masyarakat lebih-lebih lagi. Ruh manusia diciptakan kayak prajurit berbaris ya. Nah jadi saudaraku rahimakumullah sistem kafir syirik telah menjelma menjadi peradaban penuh dosa, bahkan menghasilkan umat Islam yang murtad dari agamanya, karena kehidupan sudah tidak lagi ditujukan, diarahkan untuk meraih ridha Allah, melainkan untuk mengejar kepuasan material dan kesenangan duniawi belaka. Ya. Jadi sekarang ini sistem dunia, sistem kafir syirik ini, Ingat ya, sistem kafir syirik ini dari mana? Dari slide yang ini kalau Anda masih ingat. Nah, kita selama 1342 tahun Hijriah umat Islam berjaya, kita perkenalkan kepada umat manusia sistem iman tauhid, Pak. Nah, sistem hidup yang fondasinya iman tauhid. Nah, begitu kita kalah, ya umat Islam nggak berjaya lagi, kita merosot ke bawah, ya kan? kaum kafir yang menguasai dunia sekarang kira-kira tuh kaum kafir mau nerusin gak sistem iman tauhid mau gak mereka nerusin gak mau kenapa? karena orang betawi bilang beriman kaga, bertauhid kaga bagaimana mungkin menegakkan sistem hidup yang fondasinya iman tauhid kan berarti pasti sistem hidupnya sistem kafir dan syirik pasti nah karenanya sekarang ini kita hidup di era sistem kafir syirik ini ya yang sudah menjelma jadi peradaban penuh dosa bahkan menghasilkan umat islam yang murtad dari dinnya sebab sudah bukan ridha Allah yang dikejar material yang dikejar materi kesenangan duniawi itu yang dikejar Pak kita harus ingat tujuan hidup kita di dunia ini inna salati wa nusuki wa wa lillahi rabbil alamin. Ya, bukan yang sebab lain bukan karena tujuan lain nah kenapa demikian kaum kafir sekarang ini karena kafir yang sekarang memimpin dunia ini jenisnya kafir apa kafir Harbi Pak tolong catat kafir itu ada tiga macam Pak ada kafir Zimmi ada kafir Mu'ahid ada kafir Harbi kafir Zimmi itu kafir yang tunduk pada sistem Islam kira-kira hari ini ada nggak kafir Zimmi ada enggak ya enggak ada sistem Islamnya enggak ada Kafir muahid itu kafir yang punya perjanjian. Dia hidup di luar sistem Islam, bertetangga, dan dia sejak awal melihat sistem Islam dia hormat. Wah kita jangan macam-macam deh, ini sistem Islam kayaknya kuat nih. Kita bikin perjanjian damai aja. Nah kita akan berdamai sama kafir muahid sejauh mana dia mau berdamai sama kita? Hari ini ada nggak kafir muahid? Lagi-lagi nggak ada. Wah sistem Islamnya gak ada. Ya kan mau bertetangga yang mana gitu. eh, itu tetangga sebelah kita kafir muaid emangnya rumah kita sistem Islam ya kan nggak bisa dibilang sistem Islam cuma rumah sendiri gitu. nah tapi yang ketiga itu kafir harbi kafir harbi itu kafir yang memerangi Islam dan umat, umat Islam yang ada di pikirannya itu apa umat Islam mesti diperangi dan ini oleh Allah dijelaskan dalam surat apa? surat Al-Baqarah 217 jadi mereka karakternya, ambisinya cita-citanya itu kayak gini <tuh> mereka kaum kafir harbi tidak henti-hentinya tidak tintinya henti itu artinya apa pak? 24 jam sehari 7 hari sepekan 12 bulan setahun terus menerus berusaha memerangi kita umat Islam sampai mereka bisa memurtadkan kita dari agama kita kepada kekafiran ini seandainya mereka sanggup begitu ya jadi mereka dorong tuh kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan nawakidul iman, pembatal keimanan ada satu contoh lagi ini terkait dengan kita sekarang-sekarang ini jadi Kemarin ini, gara-gara pandemi ini, masjid-masjid tertentu nggak tahu al-Fasyihin ya. Masjid-masjid tertentu sholatnya distancing, iya nggak? Apa itu sholat distancing? Itu sholat apa? Sholat ber berjarak, ya kan? Bener nggak sholat kayak gitu? Kagak bener, di al-Fasyihin sempat nggak berjarak? Sempat ya? Kok sekarang nggak berjarak lagi? Sebab sekarang nggak berjarak lagi apa? Hah? Ayo Pak Hendra. Pernah, pernah berjarak di sini. Pernah berjarak. Sekarang kagak. Sebabnya nggak berjarak lagi kenapa? Hah? Hah? Enggak saya nanya sama DKM dong. Kenapa nggak berjarak lagi? Masya Allah, Mumtaz. Itu, kalau orang khusyuk, kan Al-Khashi kan kumpulan orang khusyuk, kan? Kalau orang khusyuk itu ngerti, Bos salat itu mesti ngikutin cara Nabi, usali. sebab saya pernah loh, ceramah, ketua DKM yang saya tanya, di masjid ini pernah nggak dulu distancing? Pernah. Terus kenapa udah nggak sekarang? Karena sudah landai, katanya gitu. Sudah landai. Tahu maksudnya landai? Statistik, Orang yang sakit yang kena infeksi COVID-nya udah landai katanya gitu. Saya bilang salah tuh jawaban. Ya kan? Kenapa sekarang udah nggak distancing? Karena udah tobat. Kan gitu dong jawabnya. Kalau udah tobat nggak ada cerita balik. Ngerti? Tapi kalau karena landai, nanti begitu statistik bikinan mereka dibikin landai lagi. Oh, distancing lagi. Ya kan? Eh, dibikin meroket lagi gitu kan? Distancing lagi. nggak nah, bisa. Kita harus berbuat karena Allah. Ya. Nah, jadi Saudaraku Rahimakumullah, zaman dulu tuh distancing, ya. Itu kan umat Islam datang ke masjid, ya kan? Ya, begitu distancing, ya udah distancing kan gitu. Nah, kata Nabi, kalau kita lihat kemungkaran, kudu kita rubah dengan apa pertama kali? Dengan tangan kalau sanggup. Kalau kagak sanggup dengan apa? Dengan lisan, ya. sampein ke DKM. Pada DKM ini sampai kapan kita mau distancing begini gitu ya kan sampein kagak sanggup juga dengan apa dalam hati dalam hati itu maksudnya apa ingkari ingkari itu sebagai satu kebenaran sebagai satu kemakrufan memang gak nyanggup ngomong kagak nyanggup nyontohin dengan tangan kagak bisa gak punya kuasa ya kan akhirnya cuma sebatas ngingkarin saja dan kata Nabi, barang siapa yang mengingkari kemungkaran itu adalah atau ad'aful iman selemah-lemahnya iman ada iman, tapi selemah-lemahnya makanya di hadis lain kata Nabi barang siapa yang sampai di hatinya nggak mengingkari maka nggak ada imannya sama sekali walaupun seberat biji, sawi ngerti? Nah, jadi kemarin, zamannya kita diharuskan distancing itu berapa banyak muslim yang datang ke masjid merubah dengan tangan kagak bisa merubah dengan mulut kagak bisa di dalam hatinya setidak-tidaknya gerendeng-gerendeng gitu. aduh ini sampai kapan gitu kan nama matinya gitu kan sampai kapan nih kita begini terus nih. ah itu lumayan tuh yang kayak gitu tuh masih ada imannya cuma itu selama-lamanya iman. yang rebek nih yang datang ke masjid ya kan ngelihat orang lain rapat eh berjarak oh, oh ngebelain lagi. sampai di daerah Tanggerang tuh ada anak muda ya ini lah keluarga muda anaknya masih kecil masjid terdekat dari rumah dia tuh menerapkan distancing yang radikal gitu dia kalau ke situ bawa anaknya akhirnya dia sama anaknya rapet sama yang lain semua distancing lagi sholat rapet nah anaknya dipisahin dibilang sholat kayak gini najis nih ma nah, Uzubil nah ini jadi hati-hati ya kita melihat kemungkaran nggak bisa merubah dengan tangan nggak bisa merubah dengan mulut ya setidak-tidaknya rubah dalam hati dengan cara menentang mengingkari tapi ingat mengingkari ya itu selama lamanya iman loh jelas ya nah jadi saudara kurahimukum musuh-musuh Islam itu tahu pak hal-hal kayak gini mereka ngerti mereka belajar pak untuk bagaimana caranya umat Islam bisa murtad dari agamanya makanya kita harus benar-benar menjaga Pak menjaga betul ya yang kelima zaman ini adalah era di mana kaum muslimin dijadikan santapan yang diperbutkan oleh gairul muslimin bangsa-bangsa lain selain kaum muslimin bunyi hadisnya sebagai berikut yushiku al-umamu antada'a alaikum kama tada'a al aklatu ila qasatihah Hampir-hampir kata Rasul, berbagai bangsa lain memperebutkan kalian umat Islam layaknya memperebutkan makanan yang ada di mangkok. Sahabat bertanya, Wa min nahnu yawma idhin, Apakah kami umat Islam waktu itu jumlahnya sedikit? Karena bayangan dia kalau selain kaum muslimin Memperebutkan umat Islam kayak makanan diperbutkan di mangkok, berarti bayangan dia yang memperebutkan rame, ya kan? Yang diperbutkan sedikit, ya kan? Kayak kalau kita melihat orang kaya yang norak, orang kaya yang norak kan sering tuh, ya kan? Ngebagi-bagi sesuatu tuh gini-gini, dilempar-lempar gitu kan? Jumlahnya sedikit yang dibagi-bagi, orang jadi berebutkan gitu, wow gitu ya, rame gitu yang memperebutkan Nah jadi sahabat ini juga udah membayangkan wah ini kalau umat islam diperbutkan layaknya makanan di hidangan berarti yang memperebutkan banyak yang diperbutkan sedikit dia nanya apakah karena jumlah kita umat islam sedikit apa jawaban Nabi mengagetkan Bal ba idin kasir, utha unka utha bahkan jumlah kalian waktu itu sangat banyak hanya saja kalian seperti buih di genangan air jadi kata Nabi Sewaktu umat Islam diperbutkan kayak makanan di hidangan di mangkok gitu ya, itu umat Islamnya nggak sedikit jumlahnya, banyak, sangat banyak kata Nabi. Cuma masalahnya umat Islam kayak buih di atas genangan air. Nah sekarang buih itu punya dua ciri pak. Ciri pertama buih itu kagak ada bobotnya, ringan. Yang kedua buih itu kagak ada isinya, kosong, ya kan? Coba Anda pergi ke pantai, kemudian ombak berdebur, wih muncul, Anda tangkap. Begitu Anda tangkap, Anda remas, ada isinya nggak? Kosong, Pak. Jadi sebab kenapa umat Islam walaupun jumlahnya banyak bisa diperebutkan, ya, jadi barang rebutan karena umat Islam membiarkan dirinya jadi kosong dan tidak berbobot. Begitu. Nah, kalau Anda Meningkatkan bobot diri Anda, dan Anda mengisi diri Anda dengan isian-isian yang semestinya. Isian yang semestinya, ya. jangan ngebayangin isian tuh, "Oh, dukun gitu, belajar apa gitu, bukan isian yang benar gitu loh." Diisi dengan akidah yang benar, dengan akhlak yang benar, dengan ilmu yang benar, dengan ibadah yang benar, dengan muamalah, transaksi yang benar, ya kan, dengan dakwah yang benar, dengan jihad yang benar, ya kan. Maka umat lain itu akan hormat sama kita, Pak, nggak bisa sembarangan makanya diantara caranya awali dengan anda jangan terus-terusan kalau nanya sama ustaz, ustaz kita ini orang awam bangga banget jadi orang awam gitu. terus aja sampai lebaran monyet jadi orang awam gitu. Nggak boleh pak kita harus akhiri era jadi orang awam itu harus kita akhiri pak, pelan-pelan kita harus ngangkat diri kita, upgrade terkiah, terdiah didik diri kita, angkat diri kita upgrade diri kita, dalam bidang apa? dalam semua bidang Coba percayalah musuh itu tidak bisa macam-macam kalau kita berkualitas. Ya contohnya si itulah si siapa tuh yang jago gulat tuh orang dari Chesnya tuh siapa namanya Habib ya Habib ya kan? Wah masya Allah tuh orangnya istiqomah dia. Ya? Kalau diwawancarai sama wanita ya kan dia nggak ada cerita nengok-nengok ke wanita itu. Ya kan? Dia dihargai pak dihormati dia karena apa? Identitas Islam dia bawa kemanapun dia pergi. Nah, jadi kita pun demikian, Pak. Kita ini umat yang kalau membiarkan diri kayak buih di atas genangan, Pak. Oh, udah. Kita diperbutkan kayak makanan, diperbutkan. Dan pengertian diperbutkan itu bukan hanya SDM-nya, sumber daya muslimnya diperbutkan, tapi SDA-nya, sumber daya alam negeri-negeri kaum muslimin, diperbutkan, Pak. Coba lihat sekarang. Umat Islam kan diperbutkan. Yang rebut siapa? Yang rebut ajaran Sekularisme yang rebut ajaran materialisme, humanisme, pluralisme, ya liberalisme yang memperebutkan kita diacak-acak barisan kita, pak. Ya belum lagi yang lokal, ya kan Islam Nusantara, ya kan. Oh, wow. pokoknya semua tuh ingin mencabik-cabik umat ini. Nah, termasuk SDA kita, sumber daya alam kita. Bayangkan, saya pernah diundang dakwah ke Newmon, pak. Tahu Newmon di mana? Nusa Tenggara gitu ya kan. Wah, itu setiap hari truk-truk yang ukuran badnya aja lebih tinggi dari kepala kita, Pak. Ya, itu ngangkut ngeruk tanah gitu dari pusat tambang di sana, niumon itu. Terus saya di, dijelasin sama salah seorang ininya, apa namanya, e, pimpinan operasional di lapangan itu, Muslim dia. Dia bilang, Pak Ustadz ini setelah dikeruk, ya kan? Ini bukan dibawa ke pabrik di mana gitu, ya kan, untuk diperiksa isinya apa enggak? Keluar negeri pak, itu langsung dikrok dibawa ke luar negeri pak. Nanti di negeri lain itulah baru diperiksa di pabriknya mengandung apa apa tembaga, apa plutonium, apa emas ya kan atau apa macem-macem. Nanti kasih laporan aja ke sini laporan tembaga doang misalnya gitu, ya. kan Jadi kita kayak kayak bulan-bulanan gitu loh pak. Ya? dan ini enggak hanya terjadi di Newmont di mana-mana ya di freeport juga begitu. Ya. Nah, jadi saudara-saudaraku saya menganjurkan diri saya dan kita semua di sini supaya kita nggak terus-terusan jadi buih, Pak, di atas genangan air. Caranya bagaimana? Terlibatlah dalam upgrading diri. Ya. Dan apa yang mesti kita upgrade? Semuanya, Pak. Ya akidah kita, akhlak kita, ilmu kita, ibadah kita, ya. Dakwah kita, semua mawalah kita harus kita kita tingkatkan kualitasnya. Terus yang berikutnya yang keenam ini adalah era di mana musuh-musuh kaum beriman sudah tidak takut lagi akan kaum muslimin. Hadisnya lanjutannya, Allah kemudian dikatakan oleh Nabi sosola, min suduri aduikumulmahabataminkum. Sungguh Allah akan mencabut rasa takut musuh-musuh kepada kalian nah hari ini musuh kita nggak punya rasa takut sama kita pak beda dengan kaum muslimin zaman dulu kaum muslimin zaman dulu ditakuti pak disegani sama sama musuh tapi hari ini coba lihat di berbagai negeri kaum muslimin ya musuh musuh kita memperlakukan umat islam itu udah kayak ya nggak perlu ditakuti pak kita ambil dua contoh yang paling ekstrim karena ini dua contoh negeri yang sedang dijajah sama musuh Islam yang paling utama kan ada dua musuh Islam yang paling utama silahkan lihat surat Al-Ma'idah 82 <tik> sungguh engkau Muhammad akan temukan manusia yang paling hebat permusuhannya kepada kaum beriman dua, kaum Yahudi dan kaum musyrikin coba lihat Negeri di mana Yahudi sedang menjajah sekarang adalah Palestina. Nah lihat umat Islam di Palestina, dianiaya, eh, disakiti sama penjajah Yahudi ini, sambil tuh Yahudi nggak punya rasa takut pak, nggak ada, gak ada ceritanya. Apa mereka nggak takut nanti ditegur sama PBB? Boro-boro, PBB itu melindungi Israel, ya, karena ada jegernya tukang melindunginya siapa? Amerika contoh negeri musyrik, umat Islam, ya cina. cina kan negeri musyrik sepakat enggak? nah itu wilayah cina bagian barat yang namanya Xinjiang itu terdiri dari suku bangsa namanya Uighur. mereka muslimin tapi karena di bawah pengaruh dan jajahan penguasa musyrik cina, wow dianiaya pak muslimin Uyghur setiap datang bulan ramadhan ya malam hari nggak boleh ada rumah Muslim Uyghur yang nyala lampunya karena tandanya lagi makan sahur nggak boleh siang harinya ketahuan kuasa dipaksa makan Pak Mening makan apa makan babi. Gitu. Jadi mereka nggak punya rasa takut sama umat Islam. Mereka apa nggak merasa khawatir nanti PBB ngasih ini apa? kecaman, ya nggak mungkin PBB itu kalau di New York pusatnya PBB orang-orang New York itu nyebut PBB itu the big five PBB itu disebutnya dengan lima besar kenapa? karena di PBB itu ada namanya Dewan Keamanan PBB anggotanya 15 15 negara tapi 15 negara itu lima saja negara yang tetap anggotanya sedangkan yang 10 anggota gonta ganti, aplusan Nah anggota tetap Dewan Keamanan PBB itu siapa? Amerika, Rusia, Prancis Inggris, dan Cina. Mereka punya yang namanya hak veto. Jadi kalau majelis umum PBB yang terdiri dari ratusan negara, wakil-wakilnya, wow rame gitu ngangkat tema, wow ini Cina menzolimi Uyghur gitu kan, wow diangkat, resolusi, bikin resolusi. Nanti masuk dulu ke dewan keamanan PBB. Di dewan keamanan PBB ada Cina ya, dengan gampang hak veto keluar, batal, nggak bisa, nggak mungkin dikecang Jadi Cina nggak ada perasaan takut Pak, menzolimi kita hari ini. Dan selalu saja kalau kaum kafirnya nggak punya rasa takut, akhirnya kaum munafik pun besar kepala Pak. Nah, termasuk di negeri kita di negeri kita ini ya kaum kafirnya nggak takut sama kita akibatnya kaum munafiknya bermunculan deh Pak kerjanya ngolok-ngolok agama mulu gitu. itu kaum munafik tuh nah jadi saudara rahimakumullah ini poin yang ke-6 bahwa kita sekarang sedang menjalani era di mana musuh kita nggak punya rasa takut beda dengan zaman dulu Pak zaman dulu zaman generasi para sahabat apalagi Sahabat itu kan kalau dikatakan oleh Nabi khairul korn qarn, korni sebaik-baik generasi itu generasiku baru berikutnya generasi berikutnya baru berikutnya generasi berikutnya kita gitu. beda sekali kita dengan mereka Pak Nabi itu sering memberikan julukan sahabat dengan sebuah julukan yang sekaligus jadi doa dan selalu dikabulkan Allah contohnya Khalid ibnul Walid radiallahu dikasih julukan apa sama Nabi Saifullah al-Maslul pedang Allah yang terhunus ya. akhirnya jadi doa yang dikabulkan sehingga kalau Khalid bin Walid jadi komandan perang kaum muslimin terus pergi perang nggak ada kamu kalah pak, menang terus karena pedang Allahnya terhunus dah ya namanya sudah pedang Allah gimana siapa yang mengalahin, nggak ada yang bisa ngalahin nah sehingga Khalid bin Walid ini itu ditakuti sama musuh pernah suatu ketika Khalid bin Walid mimpin pasukan muslim lawan pasukan Romawi yang pasukan Romawinya berlipat-lipat kali jumlahnya daripada pasukan muslimin nah dalam perjalanan menuju medan perang keluar kata-katanya Khalid bin Walid yang terkenal jiktu biunasin yuhibbunal mautaka matuhibbunal haya hei bangsa Romawi aku datang dengan sekumpulan manusia yang mencintai kematian sebagaimana kalian mencintai kehidupan Kata-kata ini sampai ke telinga seorang tentara Romawi. tuh tentara Romawi langsung ngacir. Nyari panglimanya, panglima komandan Romawi. Dilaporkan. Begitu si komandan dengar, langsung dia bilang apa? Sambil gemeteran dia dengarnya. Wah, gimana kita bisa menang lawan satu kaum yang nyari mati? Kita nyari menang. Dia nyari mati. Gimana kita bisa menang? Kalah langsung, jatuh mentalnya. Umar bin Khattab dijuluki apa sama Nabi? Al-Faruq kenapa? karena Umar bin Khattab itu orang yang selalu tegas membedakan hak dengan batil dan Nabi sampai mengatakan Umar bin Khattab kalau jalan sendirian di tengah lembah ya ada sekumpulan setan lagi musyawarah rapat bikin rencana kejahatan di muka bumi melihat Umar melewat, bubar tuh rapat kabur semuanya, ngacir ketakutan kalau hari ini lima muslim laki-laki pejantan Pak jalan malam Jum'at lewat kuburan ada bunyi sesuatu lari lima-lima muslim tuh ya kan bertentangan jauh Pak kualitas kita dengan kualitas para para sahabat jauh nah jadi saudara rahimakumullah ini harus kita sadari Pak makanya kita nggak boleh takut dengan musuh Sebab kalau kita takut dengan musuh, ya musuh jadi nggak takut sama kita. Selalu rumusnya perang tuh begitu, Pak. Kalau A takut sama B, B nggak bisa ngelawan A. Eh maaf, kalau A takut sama B, si A nggak bisa ngelawan si B, ya kan? Kalau B takut sama A, ya kan, si B nggak bisa ngelawan si A. Makanya kita nggak boleh punya rasa takut sama musuh. Kita harus takutnya sama siapa? Sama Allah, ya kan? dan kadang-kadang kita gak bisa ngebedain musuh bukan musuh musuh itu terang-terangan Allah jelaskan dalam Al-Quran siapa musuh kita pak siapa musuh kita setan ya itu musuh kita <San> <San> sesungguhnya setan bagi kalian musuh perlakukan dia sebagai musuh eh, ini hari ini yang dijadikan musuh siapa kopit emang kopit setan gitu <San> gara-gara bermusuhan sama COVID setan diundang ke masjid dengan berjarak sholatnya dikasih tanda ini tempatnya setan gitu lo gak boleh gelar sejarah situ kenapa harus berjarak nah begitu berjarak setan tertawa terbahak-bahak gue dapat tempat di masjid Nggak <laughs> pakai dapat tempat aja kita lagi sholat bisa gak khusyuk pak setan gangguin kita nah apalagi kita kasih tempat pak dengan berjarak satu dengan dengan lainnya nah jadi kita harus takutnya sama sama Allah dan musuh kita tuh setan bukan yang lain bukan COVID musuh kita anda mungkin nggak pernah dengar ya ada hadis Nabi di mana seorang sahabat namanya Abi Saalghifarir radhiyallahu an berdoa apa doanya ya Taunu Khudni salah satunya tiga kali dia sebutkan doa ini wahai wabah Taun cabutlah nyawaku maksudnya ente kenalah kepada aku supaya aku jadi sakit aku mati bayangin ya. di zaman khalifah Umar bin Khattab jadi khalifah wilayah Syam dipimpin sama gubernur namanya Abu Ubaidah Abu Ubaidah ini termasuk sahabat mulia ketemu Nabi dan dia dijanjikan akan jadi penghuni surga sama Nabi termasuk khalifah Umar juga dijanjikan jadi penghuni surga jadi waktu Abu Ubaidah jadi gubernur di Syam, Syam kena ta'un, ta'un wabah, wabah penyakit. Tiap hari dia saksikan warganya satu persatu, sakit meninggal, sakit meninggal. Apa dia bilang? Dia bilang, ya Allah, kapan giliran aku? Masya Allah. Dia bukan bilang, ya Allah, lindungi aku dari ta'un. Enggak, enggak takut dia. Malah dia bilang, ya Allah, kapan giliran aku? Coba, kenapa Abis Al ghifari Abu Ubaidah, Sahabat-sahabat mulia nih Pak, menghadapi taun malah minta supaya mati karena taun? Karena Nabi pernah bilang di dalam satu hadis, ash as Orang yang mati syahid ada lima macam. Salah satu macamnya apa? Mal Orang yang mati kena taun, kena wabah. Nah, waktu pandemi ini diumumkan. Maret 2020 ya, sekian puluh bulan yang lalu. Ada sebagian umat Islam termasuk tokoh-tokoh Islam bilang ini ta'un. Cuma saya nggak pernah dengar ada muslim berdoa, "Ya Allah, jadikanlah Covid ini mematikan aku." Enggak ada. Yang ada adalah, "Ya Allah, lindungi aku dari Covid, lindungi aku dari Covid." Itu kan takut benar Covid. Takut banget. Sampai sekarang udah berubah covid jadi om, siapa gitu kan, om pimpalayum gambreng gitu kan. Masih takut aja. Bahkan nih si Om ini, ya kan? Ini udah ada varian barunya, namanya Son of Omicron, anaknya Omicron, udah muncul. Bentar lagi ada grandsonnya, cucunya Omicron. Nah, habis itu great grandson, cicitnya Omicron. Jadi saudara kurahimu ke Memang beda antara kita sama para sahabat tuh beda kualitasnya. Itu satu kemungkinan kenapa kita nggak ada yang berdoa supaya kita matinya karena COVID, ya kan? Karena memang beda kualitas kita dengan para sahabat, tapi boleh jadi ada sebab lain, Pak. Tahu sebab lain apa? Jangan-jangan emang ini bukan toon, tapi ini toon-toonan, gitu ngerti? Dan saya termasuk yang meyakini ini bukan toon, ini toon-toonan, sebagaimana para saintis barat yang memang mikir. Mereka nggak pernah mau nyebutnya pandemik. Mereka nyebutnya 'plandemic', pakai 'plan', bukan 'pen'. Plan itu artinya apa? Direncanakan, ini semua direncanakan, Mbak. Direncanakan untuk memiskinkan banyak orang, direncanakan untuk bikin orang kagak pergi ke sekolah lagi, direncanakan supaya orang merasa alergi ketemu orang lain, direncanakan supaya orang kagak bersilaturahim direncanakan supaya orang nggak hidup normal, ya. Napas saja kayak malu-malu sama -malu oksigen gitu. Ditutupin tuh mulut, tuh tumul hidung gitu sampai lebaran monyet loh, begitu. Gitu. Sadarilah. Allah taala yang menciptakan udara ini, oksigen ini, ya kan? Hiruplah dengan selega mungkin. Gitu. Kecuali memang situasi khusus. Ini kagak khusus situasinya. Udah terbukti kok kagak khusus ini situasinya. Ini situasi dikhusus-khususin. Gitu makanya aneh kan, masa si om itu bisa ngebedain antara hari rayanya orang kafir mah hari rayanya orang, orang muslim makin deket nih ke ramadhan nih, wow, makin seru deh nih gitu, liatin aja entar gak sampai level 3 doang, level 4, level 5 nih PPKM nya gitu. nah jadi saudaraku rahimakumullah kalau kita sudah sadar musuh sekarang gak takut sama kita ya kita lebih-lebih lagi pak harusnya jangan takut sama musuh ya kita takutnya sama Allah taala. Nah, yang berikutnya yang ketujuh, ini adalah zaman era di mana kaum muslimin terjangkiti penyakit yang namanya wahan. Ini penyakit mengerikan sekali, Pak. Jauh lebih mengerikan daripada HIV, HIV AIDS, hepatitis, demam berdarah, tifus, apalagi sekedar Covid. Ya. Penyakit wahan ini lanjutan dari hadis tadi. Nabi mengatakan, sungguh Allah akan cabut rasa takut musuh kepada kalian dan Allah akan tanamkan ke dalam hati kalian penyakit al -wahan. Terus sahabat nanya, ya Rasulullah apa itu penyakit al -wahan? Kata Nabi, hubbud dunia wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan benci akan kematian atau takut akan kematian. Nah hari ini tidak sedikit umat Islam yang saking cintanya dunia takut dengan kematian. Ya kembali lagi ke contoh tadi pak, contoh kita yang sudah kita bahas tadi, saking takutnya memati gara-gara covid, gitu kan? Nggak apa-apa nih nggak usah ketemu saudara-saudara, gitu. Nggak perlu kita silaturahim. Ya, banyak orang kan nggak silaturahim pak, udah berapa bulan kagak silaturahim. gitu kalau ditanya emang kenapa sih kalau ketemu langsung kita kan Lebaran kemarin nggak ketemu, masa Lebaran ini nggak ketemu lagi? Oke boleh kita ketemu lewat zoom kalau ditanya emang kenapa sih kita ketemu langsung masalahnya kita bisa menularkan bisa ketularan emang kenapa sih kalau menularkan ketularan bisa sakit emang kenapa sih kalau sakit bisa mati kan ujungnya itu kan yang ditakutin kan itu padahal kata Nabi barang siapa ingin dipanjangkan umurnya dilapangkan rizkinya hendaknya apa silaturahim lebih percaya siapa Nabi Muhammad sesalam ucapan-ucapannya apa Bill Gates apa Tedros ya kan? apa si Omikron Omikron si Om Om L ya, Om L yang disebut namanya tergr kita harus yakin Nabi itu nggak pernah bohong harus yakin kita nah jadi saudaraku cinta dunia ini telah menimbulkan rasa takut akan kematian benci dengan kematian kita orang beriman gak ada ceritanya takut sama kematian pak bukan berarti kita nantangin kematian, enggak cuma bagi kita kematian itu kan keniscayaan kagak bisa dihindari dan yang lebih penting lagi kematian itu rahasia siapa? rahasia Allah kita gak tahu kita mati nanti kapan, usia berapa, di tempat mana, dalam kondisi berbuat apa kan begitu nah ini orang justru gak boleh ke masjid karena khawatir nanti ketularan, khawatir nanti sakit nah khawatir nanti mati, padahal kalau mati di masjid keren gak? keren kan mati di masjid lagi ibadah, lagi sholat mati di masjid, Masya Allah ya. itu pun gak ada klaster masjid sampai sekarang ya. gak ada klaster masjid sampai sekarang sebagaimana gak ada klaster apa tuh orang yang kerjanya lempar-lempar bagi-bagi gitu, ya kan itu gak ada klasternya padahal udah rapet, udah mau, uh, rame begitu Tahu kan orang yang suka lempar-lempar tuh bagi-bagi gak usah disebut namanya, nanti GR jadi saudara kurahimu penyakit hubbud dunia wa karahiyatul maut ini penyakit yang sangat mengerikan, karena akhirnya umat islam jadi kehilangan identitas kita ini gak boleh kehilangan identitas yang mimpin dunia sekarang bangsa yang memiliki karakter bangsa rum, bangsa romawi, cirinya apa materialis, sekularis cinta dunia dan apa namanya cinta materi dan otomatis mereka takut mati mereka nggak ada urusan dengan akhirat mereka lalai urusan akhirat tuh mereka lalai ini bangsa yang lagi mimpin dunia tuh begini pak karakternya cuma tahu perkara yang zohir material saja dari kehidupan dunia adapun soal akhirat mereka lalai makanya kalau anda ketemu orang kafir barat bule entah Amerika Australia atau Eropa anda ajak ngobrol dunia pak pasti dia ngelayanin anda dia nguasain bahkan pembicaraan Makanya anda jangan terus mau dengerin, anda banting setir ngomongin soal akhirat, anda ngomongin soal kematian, soal surga neraka, soal alam barzah, soal hari berbangkit, ya kan bicara sama dia, diem dia pak, diemnya bukan karena nggak ngerti saja, tapi karena nggak percaya, nggak mengimaninya. Artinya apa? Dia cuma tahu urusan dunia. Nah kalau kita umat Islam menjadi umat yang takut sama kematian, cintanya sama dunia, apa bedanya kita sama mereka, pak? Udah kagak ada bedanya kita harus beda sama mereka kita harus menjadi umat yang yakin, seyakin-yakinnya bahwa memang kita hidup di dunia ini ada batas waktunya dan yang tahu rahasia batas waktunya Allah Ta'ala yang karenanya kita nggak pernah merasa khawatir yang kita khawatir adalah jangan sampai pas datang jadwal itu, kita sedang tidak dalam keadaan sabar dan istiqomah tidak dalam keadaan taat, sehingga kita nggak mendapatkan kemuliaan yang namanya husnul khatimah. Itu yang harus kita takutkan Makanya Nabi kemudian menjelaskan Kenapa sih muncul fenomena riddah kemurtadan tadi Pagi masih beriman, sore kafir Atau sore masih mukmin pagi kafir Karena rahasianya orang tersebut rela menjual agamanya Demi mengejar barang kenikmatan dunia Jadi banyak umat Islam hari ini rela, murtad terlibat dalam dosa pembatal keimanan karena lebih mengutamakan kenikmatan dunia daripada memelihara agamanya begitu. berarti sudah rusak kemampuan membedakan mana barang mahal, mana barang murah saya tanya sekarang, agama mahal apa murah? mahal, bahkan barang paling mahal di dunia ini itu agama kita Pak yang karenanya bagi kita, kita rela berjuang demi agama kita makanya Islam punya namanya konsep mati apa? mati syahid mati syahid itu artinya, rela menyerahkan nyawanya, jiwanya ke Allah demi agama ini terpelihara di muka bumi bukannya rela merubah agama, merubah tata cara sholat demi menjaga nyawa yang terjadi kemarin begitu gak apa-apa dirubah tata cara sholatnya, ya kan itu kan urusan pilihan fikih palelo ya atau orang betawi, itu urusan sholat tuh udah jelas pakemnya udah jelas sabda nabi solu kamar roaytumuni usuli sholat tak kalian seperti kalian lihat aku sholat coba cari di hadis manapun tentang fikih sholat ada nggak nabi pernah sholat sama para sahabat berjarak ada nggak? Kagak ada. Nah jadi saudaraku rahimakumullah agama itu barang paling mahal bagi orang beriman. Makanya ada doa yang Nabi ajarkan yang diantara doa itu berbunyi la, dun uh, uh, la al musibatana Ya Allah jangan kau jadikan musibah yang menimpa kami dalam urusan agama kami. Jadi kalau orang beriman kena musibah urusan kesehatan, dia sabar. Musibah urusan harta, dia sabar tapi kalau sudah musibah urusan agama apa nggak ada cerita sabar Pak? kita wajib membela ya, Nggak ada cerita, kita bisa tawar-menawar dalam urusan kalau sudah agama kita yang terancam nah itu agama ya, barang paling mahal sekarang saya tanya, kenikmatan dunia mahal atau murah? murah jadi kita harus yakin Pak kenikmatan dunia ini murah yang kalau kita dapat Alhamdulillah kalau pun enggak dapat Alhamdulillah karena Allah sudah ngasih jatah masing-masing kita kenikmatan dunia yang ditentukan jauh-jauh hari ya. bahkan itu ditentukannya kapan? ketika masih usia kita di rahim ibu kita 120 hari 4 bulan ya ditentukan jodoh, rezeki ya kan ditentukan mati ditentukan nah, jadi saudara rahimakumullah akumullah pantas orang iman rela menjual agama demi ngejar sebaliknya, rela meninggalkan nikmatan dunia demi menjaga agamanya, itu namanya dia sudah sabar dan istiqomah tapi hari ini karena terjangkiti penyakit wahan tadi penyakit hubud dunia wa karahiyatul maut akhirnya yang bermunculan apa? ya rela agamanya dikorbanin, ya ditawar-tawar ya kan demi mengejar kenikmatan dunia, Nggak bisa pak kita orang beriman ini nggak ada cerita ya, kalau kita mau teriak harga mati, yang paling pantas apa? agama nih harga mati Nggak ada yang lain yang harga mati ya kan tiga yang harga mati buat kita Allah, Rasul, Islam itu harga mati buat kita karena apa? sampai mati nanti ditanya sama malaikat tentang tiga hal itu <laughs> man rabbuka, siapa rab kamu madinuka, apa agama kamu mannabiyuka, siapa nabi kamu kan tiga itu yang paling pokok kalau benar jawaban kita rabbiyallah ya. dinial Islam huwa Muhammad Rasulullah sallam. Dan kalau udah benar nih tiga-tiganya, baru muncul pertanyaan keempat, Wama ma'il dari mana ilmu kamu tentang urusan itu? Ya, korok tuh kitabullah, wa aman bihi wah sodak Aku membaca kitaballah al-Quran, aku imani, aku benarkan. Sudah di langit terdengar deh suara nanti di atas kuburan si orang mukmin ini, ya, suara yang mengatakan, sodako abdi, hambaku telah membenarkan. Maka tiba-tiba apa yang terjadi? Kuburannya diperluas sejauh mata memandang tiba-tiba muncul orang yang enak dilihat, pakaiannya cakep, aromanya enak semerbak gitu kan terus ditanya sama si jenazah ini, man anta, siapa kamu, sepertinya kamu datang dengan kabar baik dia bilang, ana amaluka as -salih. aku amal solehmu, aku akan dampingi kamu sampai datangnya hari, hari kiamat jadi dia suruh nengok tuh ke kiri, dia nengok ke kiri, wow dia lihat api neraka menyala-nyala jadi bilangin sama temennya ini, amal solehnya ini inilah tempat yang Allah janjikan untuk Musa andainya dulu engkau tidak taat kepada Allah ta'ala tapi karena engkau taat nengok ke kanan dia nengok ke kanan dikasih lihat wow, rumahnya di surga perabotnya ya kan? keluarganya ya kan bikin dia ngebet gitu ingin masuk situ buru-buru tapi dia tahu nggak bisa dia masuk situ sebelum terjadi apa peristiwa kiamat Makanya jenazah mukmin di dalam kuburnya selama di dalam kuburnya doanya cuma satu, Rabbi akimisa ahli wa mali. Ya Rabku, segerakan datangnya kiamat supaya aku segera bisa kumpul dengan keluargaku dan hartaku. Jelas ya. Nah jadi kalau kita sudah tahu apa yang jadi harga mati buat kita, sampai mati bakal ditanya tuh nah, harga mati buat orang beriman tuh tiga pak, ya Allahur Rabbuna ya. Muhammad Nabi Yuna Walis itu tiga Pak. nanti baru yang keempat al Alquranu Kitabuna ya. tapi sebaliknya jenazah orang mujrim orang kafir ya kan ketika sudah masuk nanti ya, itu dia akan ditanya menrebuka ya. jawabannya apa? Hah? Hah, ha, ha, ha, ha. nggak tahu gitu panik dia pada waktu di dunia dia nyebut rohnya siapa? Ada yang nyebut rohnya Yesus, ada yang nyebut rohnya bulan, matahari, ya kan? Tapi di situ dia nggak bisa ngomong, karena yang jawab bukan lidah, yang jawab tuh hati. Terus ditanya lagi, Ma, di apa agama kamu? Jawabannya apa? Hah, alah adri aku nggak tahu. Padahal waktu di dunia dia PD banget, gue Yahudi, gue Buddha, gue Hindu, gue Komunis, itu gue liberalis, ya kan? PD benar dia waktu di dunia. Nah di situ dia nggak bisa jawab, karena yang jawab bukan lisan, yang jawab hati. Ditanya lagi, mana Nabi muka siapa Nabi kamu? Lah La Adri, aku nggak tahu. Ditanya Robnya, kagak tahu, ditanya agamanya kagak tahu, ditanya nabinya kagak tahu. ya nggak ada pertanyaan, ma'il muka dari mana ilmu kamu? Kak punya ilmu dia, nggak punya ilmu orang begini. Nggak perlu ditanya lagi, dari mana ilmu kamu? Orang kagak punya ilmu. Akhirnya apa yang terjadi? Dari langit terdengar suara, Gathabah abdi hambaku telah mendustakan. Maka kuburannya disempitkan Pak. Sampai dia kejepit, sampai tulang-tulangnya hancur, dia teriak sekeras-kerasnya. Kesakitan. Semua makhluk bisa mendengar kecuali dua, sakolain. Manusia dan jin gak bisa dengar. Alhamdulillah kita gak bisa dengar Pak. Kata Nabi, aku pernah berdoa agar Allah kabulkan doaku yaitu memohon agar umatku bisa mendengar suara-suara di bawah tanah. Alhamdulillah nggak dikabulkan. Terus ditanya ke malaikat, kenapa nggak dikabulkan semuanya? Kata malaikat, sebab kalau dikabulkan nggak ada seorang muslim pun mau ngurus jenazah saudara muslimnya. nggak gitu, ada yang mau masuk ke liang lahat tuh, nanam gitu. Ya kan? Alhamdulillah kita nggak bisa dengar. Terus muncul laki-laki yang jelek, baunya busuk, ya kan pakaiannya compang-camping, mendekati dia dia nanya, "Mana siapa kamu? Seperti kamu dapat datang dengan kabar buruk." Ana amalukal habis, aku amal burukmu. Aku akan dampingi kamu sampai datangnya hari hari kiamat. Terus dia disuruh nengok ke kanan, dia nengok ke kanan, oh, dilihat surga, dia lihat rumah bagus, dia lihat keluarganya, dia lihat hartanya, dia udah pede GR aja dia. Wah, ini tempat tinggal gue. Terus katanya, "Sebenarnya engkau sudah disiapkan itu." tapi kadang kau milih jalan ke kufuran, nengok ke kiri, nengok ke kiri api neraka menyala-nyala, ketakutan oh, dia dan dia tahu dia bakal masuk ke situ cuma ada satu aja yang menghalangi dia kiamat belum terjadi maka doa dia apa? doa jenazah kafir selama di kuburannya, doanya adalah Rabbillah tukimisa, ya Allah jangan kau datangkan hari, hari kiamat padahal kiamat pasti datangnya gitu. jadi di tanah, di bawah tanah ini pak ada kumpulan ruh gitu ya yang berbeda doanya yang satu minta kiamat disegerakan yang satu minta kiamat jangan di, didatangkan ya kan? makanya kita ngomongin tentang hari kiamat tanda-tanda kiamat ini penting kita omongin ya, supaya kita siap dari sekarang terbiasa ya baik nah jadi saudara kurahim suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi Wasallam pernah mengatakan di hadapan para sahabat الله الله Barang siapa suka ketemu Allah, Allah suka ketemu dia Wa Barang siapa enggak suka benci ketemu Allah, Allah pun benci ketemu dia Sahabat dengar hadis ini, langsung nyambung Pak, langsung bilang begini Ya Rasulullah mana ada diantara kami yang suka dengan kematian ngerti gitu loh ngomongin soal ketemu Allah enggak ketemu Allah itu itu ternyata masalah kematian akhirnya kata Nabi apa enggak begitu maksudnya maksudnya begini setiap mukmin yang akan mendekati ajalnya maka malaikat akan menghampirinya memberi kabar gembira dan memperlihatkan tempat yang menyenangkan untuk dia ya dan dia menyelihat itu mendengar kabar gembira itu dia jadi rindu ingin ketemu Allah maka Allah pun rindu ingin ketemu dia sementara al-mujrim wal-kafir orang pendosa dan orang kafir menjelang ajalnya didatangi juga oleh malaikat tapi malaikat ngasih kabar buruk dan memperlihatkan tempat yang buruk untuk dia di akhirat nanti dan dia gak suka ngeliat itu berarti dia gak suka ketemu Allah Allah pun gak suka ketemu dia Masya Allah jadi tolong ya Hayatilah bahwa semua kita ini camat, Pak. Calon mati, enggak ya, ada ceritanya kita yang bisa hidup terus-terusan di dunia ini. Tenimbang kita berusaha mengelak dari kematian, ya, dengan seribu satu cara, apalagi cuma 3 M, ya kan? Udahlah, ya, terimalah, hidup ini jatahnya sudah ada, ya kan? Isi dengan sebaik-baiknya. Ya. Dengan harapan kita mencapai akhir dari perjalanan kita dalam kondisi husnul khatimah. ya. Baik, yang kedelapan terakhir. Zaman ini adalah era di mana ar-ruwaibidhah mendominasi urusan umum. Hadisnya berbunyi Inna amama ad-dajjali sinina khud'atan, yukadzibu fiha as-sadiq wa yusaddaku fiha al kadhibu wa yakhawwanu fiha al-amin wa yu'tamanu fiha al-kha'in, wa yatakallamu fiha ar-ruwaibidhah. Qila man ar-ruwaibidhah? Qala al-Faisiq. Yatakallamu fi amri lama Sungguh sebelum jadwal munculnya dajjal Akan ada tahun-tahun penuh tipu muslihat Di tahun-tahun tersebut orang yang jujur didustakan Sebaliknya pendusta dibenarkan Orang yang amanah dikhianati Sebaliknya orang yang suka khianat malah dipercaya diangkat jadi pemimpin lalu para ruai bidoh akan angkat bicara akan banyak mengisi forum-forum diskusi seminar-seminar dan lain sebagainya terus sahabat nanya apa itu ruwai bidoh kata Nabi orang bodoh orang fasik yang bicara tentang persoalan publik persoalan umum ya Nah pertanyaan di zaman kita sekarang Pak biasanya di forum-forum diskusi seminar yang banyak bicara orang yang ngerti ayat ngerti hadis atau yang ngerti ilmu-ilmu keduniaan saja Hmm? ilmu keduniaan saja, ya itu yang dianggap orang cerdas sekarang pak, ngerti sosiologi, ngerti kedokteran, ngerti medis, farmasi, ya ngerti politik, ekonomi, itulah orang-orang cerdas. Padahal dalam kacamata Islam orang cerdas itu orang yang ngerti petunjuk Allah, petunjuk Rasul. Dan orang yang bodoh dalam kacamata Islam adalah orang yang al-jahlu anil-hak, bodoh akan hakikat kebenaran, begitu. Nah jadi. Kalau arwah bidah ini mengisi forum forum diskusi umum, ya kan? Maka di zaman itu orang yang jujur dianggap pendusta. Sebaliknya pendusta dianggap orang jujur. Orang yang aman di diamanah, dianggap khianat. Sebaliknya pengkhianat dianggap layak menerima amanah. Makanya kalau anda temukan sepertinya zaman kita sekarang memenuhi cocok dengan gambaran ini, ya kita sudah hidup di era ruai bidoh. Ruai bidoh ini mendominasi ya pembicaraan. Gitu. Ya. Saudara kura-himakumullah dengan demikian berakhirlah kaji kita untuk hari ini. Ya selesai materi tentang urgensi makrifatul zaman. Tapi seperti yang tadi diumumkan juga oleh saudara Hendra, saya ingin mengajak semuanya untuk memperdalam, memperluas wawasannya tentang ilmu akhir zaman dengan merekomendasikan buku-buku sebagai berikut. Ada buku karya Dr. Muhammad Ahmad Al-Mubayyad, ulama dari Palestina, judulnya Encyclopedia Akhir Zaman. Ya. Ada buku Negeri-Negeri Akhir Zaman, karya ulama dari, dari negeri kita, Abu Fatih Al-Adnani, Kemudian ada buku 400 hadis akhir zaman ini hadis-hadisnya sudah terpilih ya derajat-derajat hadisnya. Kemudian ada buku Misteri Dajjal akhir zaman dan ada buku kita berada di akhir zaman. Ya bagi anda yang berminat di depan ada counter yang menawarkannya bagi yang tidak kebagian silahkan bisa memesan lewat wa atau sms ke nomor yang tertera di sini. Termasuk yang gak bawa duit, barangkali ya kan, karena memang gak biasa bawa duit, tapi biasa bawa apa namanya kartu untuk transfer HP ya kan? Silahkan boleh transfer ya kan. Nanti komunikasi saja dengan petugas yang menjaga counternya. Baik, saya cukupkan sampai sekian. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu bermanfaat dunia dan akhirat, dan kita berharap kepada Allah semata. Semoga fitnah-fitnah yang muncul sekarang ini Allah berikan kita kekuatan untuk menghadapinya dalam keadaan sabar dan istiqomah. Ya, karena perlu diketahui bahwa fitnah nggak ada ceritanya makin berkurang, Pak. Makin nanjak terus, Pak. Anda tidak bisa. Makanya saya sering ditanya, ustadz nih kira-kira pandemi sampai kapan? Ya kan, sampai dajjal keluar, kayaknya. Gitu. Ya kan? Karena fitnahnya makin berat, Pak. Akan makin berat. Tidak bermaksud menakut-nakuti ya. Cuma memang ada hadisnya. Dan hadisnya itu pernah saya sampaikan, kayaknya di sini nih, di materi ini juga. Hadisnya, coba, mana tadi ya? Nah, ini. Fitnah akan kian memuncak sampai keluarnya puncak fitnah dajjal. Nabi bersabda, "Sungguh, fitnah sebagian kalian lebih kutakutkan dari fitnahnya dajjal, dan tiadalah seseorang selamat dari rangkaian fitnah tersebut, melainkan dia pasti selamat pula menghadapi fitnah berikutnya. Dan tidak ada fitnah yang dibuat sejak adanya dunia ini, baik fitnah yang kecil maupun yang besar, melainkan untuk menjemput kehadiran fitnah dajjal." Jadi, kayak gunung fitnah, Pak, makin nanjak, Pak orang yang waktu menghadapi fitnah di level bawah gunung dia sabar istiqomah dia bakal lolos sampai ke level berikutnya di sini dia sabar istiqomah lagi dia lulus lewat ke level berikutnya terus kalau sampai umurnya jadwal puncak fitnah keluar dajjal keluar dia ketemu sama dajjal maka dajjal begitu ketemu akan bilang ana rob hukum aku rob kalian dia dengan tegas akan jawab rob rabb rob kami allah ya, kenapa dia bisa begitu karena dia udah lolos Ya, ngadepin fitnah yang level bawah dia lolos, tengah lolos, yang atas lolos ya kan sebab sebelum dajjal keluar kan yang banyak muncul apa? dujail, dajjal-dajjal kecil ya kan nah kalau ngadepin dajjal kecil aja udah lolos, lolos, lolos mudah-mudahan ngadepin dajjal besar lolos tapi sebaliknya barang siapa yang baru ketemu fitnah level paling bawah udah terpuruk udah kena jebakan, jebakan Batman nya ya kan maka ngadepin level berikutnya lebih terpuruk lagi Terus level berikut, level berikut, sampai ketika umurnya sampai Dajjal keluar, dia ketemu Dajjal, Dajjal ngomong anak rob buku dia akan bilang apa? Hancarabuna. Sebagaimana waktu dia ngadepin Dajjal, Dajjal kecil aja dia udah begitu, ya kan? wow pokoknya bapak bener deh, bapak nggak pernah bohong gitu, bapak jujur orangnya. Itu orang-orang bilang bapak bohong tuh mereka woah radikal, maka itu, ya sejalan pak, sejalan, makanya seberapa kita punya kemampuan untuk barok dari dajjal ini sistem dajjal ini, sejauh itu pula Allah akan berikan kita kemampuan barok dari dajjal yang sebenarnya nanti bakal muncul tapi seberapa gampangnya kita kompromi dengan sistem dajjal ini pak percayalah anda akan kompromi dengan dajjal nantinya maka pilihan ada pada diri anda masing-masing, pada kita semua masing-masing Ya, makanya kalau kita sekarang milih nolak sistem dajjal ini kita mengalami kesulitan nggak boleh kemal nggak boleh kesini nggak boleh naik pesawat gitu ya nggak apa-apa neraka dunia bukan neraka akhirat ya, kan Sebab nanti nggak ada pindajah nanti neraka dunianya lebih mengerikan mbak baik mudah-mudahan sekali lagi ilmu yang kita pelajari ini bermanfaat dunia dan akhirat saya cukupkan sampai sekian ala Muhammadin wa warahmatullahi wa ajmain والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته